Halo kawan, kembali lagi dengan saya Joko, kalian bisa kepoin profil saya di Facebook atau Instagram saya Berbicara tentang new normal, seharusnya kita sudah memiliki peluang dan tantangannya Faktanya saat ini, bahwa tenaga kesehatan di Indonesia seperti dokter, perawat, aligisi, dan tenaga kesehatan lainnya Jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk, itu jauh tidak seimbang Saat ini jumlah penduduk di Indonesia berkisar 271 juta jiwa Sedangkan jumlah dokter berkisar sekitar 81.11 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya, maka setara dengan 1 berbanding 3.345 orang. Pertanyaannya, mampukah satu orang dokter memeriksa sebanyak 3.345 orang? Adapun jumlah perawat di Indonesia saat ini berkisar 345.508 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah warganya yang ada di Indonesia itu setara dengan 1 berbanding 784 orang lalu mampukah satu orang perawat ini merawat sebanyak 784 orang? begitu juga dengan tenaga ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya yang pastinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduknya kondisi ini tentu akan meningkatkan beban ekstra jika sebagian jumlah tenaga kesehatan ikutan positif corona apa yang terjadi? coba dibandingkan dan perbandingan berapa kekuatannya Wilayah Indonesia memang memiliki kualitas sanitasi lingkungan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara yang sudah kita ketahui. Sanitasi ini menjadi salah satu pendukung kesehatan pada pandemi ini dengan pengaruhnya yang sangat besar. Pendanaan ekstra Indonesia untuk meningkatkan kualitas sanitasi akan mulai muncul. Sanitasi menjadi pedoman yang harus baik saat new normal. Dampaknya, jika sanitasi yang buruk akan terlihat wajah Indonesia dengan meningkatkan pasien positif yang akan pastinya ada setiap hari. Akankah kita yang kembali beraktivitas tahu mana yang positif atau tidak? Saat ini kita harus siap dalam kehidupan baru. Kehidupan yang pasti tidak akan seperti kemarin sebelum munculnya COVID-19. Kehidupan yang baru, semoga saja menjadi gerakan baru bagi kita semua untuk menjalani hidup lebih bersih. Bersih dari segala sampah plastik, bersih dari segala limbah, bersih dari segala sampah udara, dan bersih dari segala sampah lingkungan lainnya yang menjadi faktor-faktor penyebab utama dalam penyakit sebagian-bagian pernafasan. Selama menjalani New normal, manusia akan berbondong-bondong untuk liburan ke tempat wisata impiannya. Mereka mencari kesuburan untuk sesudah lama mereka impikan selama karantina atau work from home. Semakin banyak yang liburan dan menumpuk pada satu tempat akan menjadi semakin tinggi juga risiko penularan. Jika tempat wisata tidak ketat dalam hal ini, maka akan menjadi tantangan untuk kita semua selain pariwisata. Ada juga tempat hotel dan juga tempat lainnya untuk menjadi incaran pelarian stres selama work from home. Sedikit saja kita lolos dari peluang, maka kita akan ketinggalan. Dengan adanya pengurangan pekerjaan secara bertemu langsung, di Indonesia membuat orang-orang yang menjadi lebih percaya bahwa pekerjaan online itu jauh lebih mudah dan praktis. Di sini akan muncul persepsi perusahaan yang melakukan pengurangan jumlah karyawan. Akankah kita masih memiliki peluang itu? Belum lagi selama work from Home. Orang-orang pasti memiliki banyak waktu untuk belajar, membaca, atau menonton. Mereka semua memiliki pemikiran yang tentu berbeda dengan biasanya. Mereka kurang waktu untuk membaca dan menonton. Mereka akan memiliki banyak imajinasi baru untuk membangun suatu hal yang menguntungkan dan baru. Hukumnya, orang yang bergegas dan bertindak akan jauh ke depan daripada kita yang hanya menunggu dengan santai. Orang yang aktif, akan jauh melangkah daripada kita yang hanya pasif dan banyak alasan Akankah kita masih punya pekerjaan selama new normal? Supaya semua ini tidak terjadi, sebaiknya kita lakuin ini Yang pertama, protokol kesehatan harus kita jalani semaksimal mungkin Budaya baru telah datang, protokol kesehatan menjadi budaya yang harus dilakukan saat new normal berlangsung Yang kedua, bahwa semuanya itu diharapkan jujur jika merasa ada gejala atau merasa sudah kontak dengan orang yang positif, langsung hubungin pihak pemeriksa. Jika dibiarkan berkelanjutan, maka semakin berbahaya lagi jika tidak jujur dengan tenaga kesehatan saat kita melakukan pergi ke puskesmas atau rumah sakit. Yang ketiga yaitu, lakukan apa yang kamu inginkan itu sekarang. Ingat, sekarang adalah masa depan. Jangan sia-siakan semuanya. Lakukan keinginanmu dan tidak melanggar norma-norma terutama norma yang ada di Indonesia, dan budaya baru itu. Berpikir untuk menciptakan peluang baru. Dan yang terakhir, yaitu jaga kesehatan dengan mengkonsumsi sayuran setiap harinya sebagai hidangan selain nasi dan daging. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, serta komentarnya. Tonton terus video dari saya, salam.